kita ke kabar pertama persahabat ya ada ungan spesial dari akun instagramnya bunda lesti 2 jam yang lalu ini memposting foto cantiknya bunda lesti saat di acara festival ramadhan Masya Allah banget ya idola kesayangan kita memang selalu cantik selalu mempesona penampilannya sungguh luar biasa selalu membuat warga konoha bangga dan postingan ini sahabat ya untuk like-nya saja, sudah mencapai di angka 140.000 like, tuh, masya Allah, ternyata banyak sekali yang menyukai Bunda Lesti Kejora. Dan di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Ada komentar dan tanggapan dari Kak Aurel, disitu mengatakan cantik sambil dikasih love hitam, masya Allah banget ya. Ada komentar dari Kak Aurel. Dan berikutnya komentar dari Teh Fitri Karlina Ikut menanggapi Masya Allah cantiknya Bunda Lesti Love Hitam 2 dikasih oleh Teh Fitri Karlina untuk Bunda Lesti Kita sih bangga banget ya Alhamdulillah Penampilan Lesti Kejora Saat tampil di acara manapun Tidak pernah mengecewakan Selalu mempersembahkan penampilan terbaik Dan berikutnya bersahabat Alhamdulillah, persahabatnya kita tentunya melihat Papa Bilar Sehat selalu, Masya Allah Kita bahagia juga nih, melihat Papa Bilar Yang tentunya sudah beberapa hari ini tidak terlihat persahabat ya Dan kita mendefatkan nih postingan foto Papa Bilar tuh, Masya Allah Semoga selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan ya, untuk idola kesayangan kita Momon ini pun, direpost oleh akun sendal putih underscore Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Akhirnya lihat papanya abang juga Tuh persahabat ya Alhamdulillah Dan pasti respon juga diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Dewi4076 mengatakan Akhirnya kangen terobati Luar biasa banget nih Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Dan disimak masih di laman akun Instagram yang sama Ini mengunggah momen vlog terbaru Leslar Entertainment ini luar biasa banget ya saat berkolaborasi bersama Bunda Maya Kita setuju banget apa yang disampaikan oleh Bunda Maya Kunci hidup biar tenang persahabatnya itu adalah sabar dan ikhlas Serahkan semuanya pada Allah persahabatnya Yang nyariin dede lagi syuting festival ya, Jadi gak nemenin pas segmen ini tuh persahabatnya kita mendapatkan kabar dari Senal Putih Wilar Ini sih luar biasa banget Alhamdulillah kita mendapatkan Wejangan juga nih dari Bunda Maya Kunci hidup tenang Adalah sabar dan ikhlas Mudah-mudahan leslar Itu juga tetap sabar Dan tetap tenang bersahabat ya Untuk menghadapi semua masalah Yang berdatangan Semoga ada hikmah Dan mudah-mudahan bahagia Pada waktunya amin Dan selanjutnya bersahabat kita simak juga ada sebuah postingan yang dari Papa Bilar yang beri posto persahabatnya Momen kolaborasi bersama Bunda Maya Aduh ini sih, itu luar biasa Kita bangga banget, Alhamdulillah silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Semoga pertemanan mereka juga, langgan persahabatnya Tidak ada masalah apapun Semoga mereka selalu memberikan kebahagiaan, kejutan dan selalu menjadi orang baik kekabar berikutnya, kita simak juga di unggahan igns nya Bunda Lesti kembali nih tanggapan Lesti viral nih persahabat ya kali ini langsung dari Mama Gigi nih persahabat ya Bunda Lesti merepost kembali unggahan postingan video dari Mama Gigi yang dimana Mama Gigi ini banyak sekali pertanyaan nih persahabat ya, mengenai tentunya mukanya yang glowing saat ini dan pastinya persahabat ya Bunda Lesti Kejora ini juga namanya selalu disebut kali ini oleh Mama Gigi Yang menyampaikan tentunya gimana tanggap Lesti aja tuh persahabatnya Nama Lesti memang luar biasa Selalu membawa berkah untuk banyak orang Semoga saja persahabat ya kita doakan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar serta keluarga besar Dan selanjutnya juga kita mendapatkan kabar dari tim Lestor Entertainment kali ini dari Mas Gongli Perhatikan persahabat ya Saat ini Tim dari Leslar Entertainment Berada di suatu acara Tepatnya acara buka bersama di Seluruh alumni Pemain pemeran Genta Buana Persahabat ya Kali ini Tim Leslar juga bertemu dengan Valdi Akbar tuh Wow Semoga saja ada kejutan dan kabar baik Yang kita dapatkan ya Kita support, kita dukung Dan kita doakan yang terbaik Masih menunggu Kejutan dan curukan vitamin terbaru berikutnya Di malam hari ini